Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapurnya emet Kali ini kita akan Masak nasi tutup oncom Ala orang Sunda Ini bumbunya, ini nasi Yang sudah masih hangat Ini terasi Dan Bawang merah, ini lebih banyak bawang merahnya dibanding dengan bawang putih, cabai, eh, garam dan kencur ini bahan utamanya apa bumbu utamanya dan ada sedikit kaldu bubuk. Ini bahan utamanya adalah ini oncom. Kebetulan ini dapat oncom Bandung. Mulai tumis bumbu. Ini sebenarnya nasinya kan sedikit cukup satu aja e, ininya oncomnya kita belah dulu. Ini harusnya oncomnya itu lebih enak dibakar ya. Cuma karena nggak ada arang kita e, bakar di teflon aja dengan sedikit minyak. Kita belahnya seperti ini aja, cukup Nah, kita pertama goreng dulu bawang putih Supaya tidak langu, sebentar saja Hanya untuk supaya layu aja Ini sebenarnya harusnya dibakar ya Bumbunya juga harusnya dibakar Lebih enak, lebih sedap itu dibakar Angkat, langsung masukin ke sini aja. Ini hanya untuk layu aja. Ternyata ada bawang yang masih digoreng. Ini supaya layu aja ya teman-teman Jangan sampai matang karena Supaya bau bawang merahnya masih tercium Tapi karena ini ada bawang yang udah diiris Jadi gak apa-apa juga lalu kita bakar terasinya nah, nah baru kita bakar oncomnya goreng ya sambil kita nunggu oncom kita masukkan bumbunya ke sini gak banyak karena memang harus terasa kencur. Yapinya, nah, kemudian cilen sedikit. Kita sambil ulak bumbu ya. Untuk ukuran cabai tergantung mau pedas atau enggak pedas Tapi ada juga yang menggunakan bawang mentah Enggak apa-apa juga sih sebenarnya Kalau yang suka bau bawang Kita matikan kompornya Ininya udah cukup matang Kencurnya harus sampai lembut Supaya nanti enggak kegigit ya Kalau untuk bawang kita tidak perlu sampai halus banget Yang bagi yang suka kegigit bawangnya Tapi kalau mau halus juga nggak apa-apa Ini tergantung selera aja Cukup lembut Segini aja Ini sudah halus tidak perlu terlalu halus juga. Lalu, kita masukkan oncomnya ini untuk oncom, ya. Lebih enak itu oncom dibakar. bumbu-bumbu yang lainnya juga memang sebaiknya dibakar lebih enak bantu aduk oncomnya sampai ancur tapi ada juga yang suka oncomnya kasar Selesai bikin bumbunya. Setelah ini, kita campur dengan nasinya seperti ini. Campur ini, nasinya nasi panas ya, sampai tercampur rata. rata teman-teman Ini sisanya nanti Sisanya ini bisa jadi sambal oncom Bisa juga nanti dicampur lagi pakai nasi Seperti ini Siap disajikan Siap disajikan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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Ini bisa disajikan dengan nasi golek, eh, dengan ayam goreng, atau begini aja juga enak pakai kerupuk. Oke, terima kasih teman-teman.